hilangkan dahaga enak banget, hmm, segernya haus oh. uh. Rara. Rara, eh, <taskan> <taskan> iya kamu ngapain sih? itu dari tadi ikan sirup teh ikan bara haus, hah. Iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Huh? Yeay, Ramadan, Ramadan tiba! Tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan, batal ya? Batal! <Gas> <Gas> batal? Kan cuma nonton. Iya, kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum ya batal lah. Hahaha. <laughs> Kalau bulan puasa kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya gudangan Ra. Hmm. Kalau gitu selama bulan puasa Rara gak mau nonton TV. Wah bagus dong Rak kalau puasa kalian tulus karena Allah pahalanya insya Allah jadi berlipat ya ya ya kalau gitu Rara -Ra harus pelatih Makannya semangat banget, Ra. Lola, lagi latihan, mah. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa lagi gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya. Sekarang harus makan banyak. Soalnya, makannya nanti gak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu, ya pas sahur dan buka aja. Wah, wow, nggak boleh makannya lama dong. Biasanya <tuh> sih kalau kita di Indonesia, puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. <tuh> 14 jam? Untung cuma 14 jam ya, di negara lain katanya ada sampai 21 jam ya Uma.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 Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. <tik> Rara sayang, kamu kan masih lima tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa, ya? Rak, lu waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Hmm, nggak. Hmm, kalau kan nggak sampai maghrib? Hmm. Terus sampai Isya deh. Hah? Tapi, Saurya menunggu Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak.